Oke kita deketin ya. Kita deketin ya. Kita deketin. Ini bisa goyang-goyang sendiri. Ini efek kalau pakai efek efek apa? Itu goyang-goyang sendiri itu. Ini yang namanya gelombang elektromagnetik ya. Berarti di sini ada ada energi. Di sini ada energi. Saya nggak pakai efek apa-apa ini. Murni, plur. Ah, berhenti dia. Berhenti dia. Berhenti dia. Oke. Kita udah mulai dekat ini, udah berhenti dia. Nih. Ya yeah?